Bapak yes. aku tuh nemenin, nemenin dari awal. Dari awal aku memulai sidang sampai berakhir itu tuh dia nemenin. Soalnya Agustus ada periode apa namanya wisuda secara langsung. Mungkin pun itu nggak ada orang tua deh. Nah sekarang aku gak pengen bikin tutorial, tapi aku pengen cerita-cerita sih sharing sama adik aku karena dia kemarin itu habis sidang skripsi online, guys. <gifat> kan seru banget kan kayaknya. Aku tuh penasaran gimana sih pengalaman dia sidang online terus nanti dia akan apa wisuda online itu gimana gitu. Persiapan dia dengan online-online itu gitu penasaran karena kan waktu aku kuliah dulu aku nggak ngalamin itu semua. benar bener ketika sidang aku uh, harus harus berkas sendiri ke kampus pokoknya kita tanya tanya aja langsung aja kita panggil Nisa Sabian, Nisa Sabian, <laughs> Nisa Sabian. ini dia Nisa Sabian, <laughs> <laughs> ini adik aku adik ponakan aku, Hi guys, guys yang uh, single, gitu guys, uh, uh, ya single, belum menikah, belum menikah, belum nikah, ya, tapi uh, available uh, or not, uh, uh. uh, perkenalkan diri dong oke okay. Uh, perkenalkan, nama saya Safira Ferdianti Saya kuliah di uh, Universitas Islam Indonesia Oh okay. gitu jurusan apa Anda? Pendidikan Bahasa Inggris Berarti pengen jadi guru Bahasa Inggris ya nanti? <tip> <tip> <tip> Nggak, <tip> enggak enggak. <tip> jadi tuh masuk pendidikan Bahasa Inggris tuh karena apa ya kemarin Ya udah karena terpaksa aja lolosnya di situ gitu <tip> <tip> Emang dasar ya? <tip> iya. <tip> Fir, aku tuh penasaran banget ya karena kan uh, kamu kan kemarin habis sidang online kan hmm. aku dengar makanya Aku tuh lucu, gila sidangnya online bro, enak banget kan gitu nah Itu tuh bisa kamu ceritain ga sih proses kamu bimbingan tuh apakah online juga Atau emang sebelumnya kamu tuh udah menjalankan proses bimbingan Terus uh, kamu ketika udah siap untuk skripsi ternyata ada pandemi Jadi kamu terpaksa online, gimana gitu? Jadi itu kan uh, apa aku emang udah dari semester 7 hmm. itu Aku tuh udah nyusun dari bab 1 sampai bab 3, hmm. jadi di semester 8 aku tinggal ngelanjutin bab 4 dan bab 5 which is itu uh, ambil data sekaligus analisis datanya mm -hmm. gitu kan nah kira-kira uh, Maret, Maret itu kan kita masih, aku habis KKN kan Februari mm -hmm. nah terus Maret itu kan mulai kuliah uh, normal gitu mm -hmm. kan nah terus habis itu ada pengumuman nih baru kuliah berapa minggu ada pengumuman kalau Corona itu kan Uh, apa namanya? Udah mulai menyebar nih di Jogja, khususnya kan terus mm -hmm. akhirnya Sultan kan uh, menghimbau untuk semua, semua kampus, kampus semua, semua sekolah, ya, pokoknya semua aktivitas, ya. aktivitas apa pendidikan dihentikan untuk di belajar di rumah aja. Mm -hmm. Nah, jadi dari kampus dikasih pengumuman libur dari Maret sampai April nih. Mm. Nah, itu aku belum pulang, belum pulang, dan masih sempat bimbingan satu kali kalau nggak salah setelah udah masuk. Akhir-akhir Maret tuh udah dikasih pengumuman lagi, kalau ternyata liburannya diperpanjang sampai Juni. Pulanglah aku, <laughs> pulang, pulang Senang lah itu. tuh. Jadi ya terpaksa akhirnya bimbingannya online gitu. Mm. Jadi selama bimbingan tuh kamu ya via online aja gitu, email yeah. gitu terus WA gitu. Enggak, kita anything, via via Zoom via jadi Zoom. Mm, oh, meet -up jadi kayak guys. di... di dibagi gitu per kloter kan, jadi kayak yang udah ada datanya sama yang belum itu dibagi gitu. kloter sama orang, ya udah Zoom gitu, berlima hmm. jadi gantian yang pertama siapa dulu gitu, terus, terus dicek iya, gitu jadi ya. kan bisa share screen kan di situ jadi kayak uh, aku bisa lihat, dosenku bisa lihat, jadi hmm. kayak ini loh, dijelasin, bagian ini kamu harus ngapain, ngapain, ngapain gitu kan ya namanya virtual ya, lebih enak face to face langsung eh. kan ya daripada yang online gitu, kayak kadang nggak paham, kadang kayak Ya, ya, udahlah Di kalau saya nggak nggak paham, entar nanya lagi, kayak oh, gitu gitu. Terus pas kamu mau sidangnya itu kan kita kan kayak aku dulu kan kalau mau sidang tuh kan ngurusin berkas-berkas lah, tanda hmm. tangan lah, apa gitu ya, kan ya. ya. Bener -bener. Terus cap inilah persetujuan inilah gitu gitu. Nah kamu tuh ngurusin gimana kan online gitu. Nah itu ini, ini sih gimana? yang ini kendalanya banyak banget sih waktu ngurusin berkas-berkasnya. Jadi kayak kan kalau sidang sidang online itu otomatis kita apapun apapun filenya dalam bentuk Oh, uh, file kan ya. Mm -hmm. nggak ada yang di di apa di print gitu kan. Print gitu. Jadi ya itu ribet nge scan lagi, ngefoto scan, habis itu dikirim ke akademik dan persyaratan itu udah banyak banget, kira-kira ada 15 dah. Pokoknya nyunggelapin persyaratannya itu pusing banget gitu kan yang tes CEPT dulu. Mm -hmm. Terus Uh, apa namanya minta tanda tangan ke dosen bolak baliknya hmm, bolak -balik, uh, cap lah apa gitu iya, berarti semua dan itu kan online kan jadi kayak misalnya kalau mau minta tanda tangan ya harus tanda tangan dulu misalnya di kertas terus di di scan lagi masukin ke file aduh ribet banget pokoknya ribet <laughs> banget <laughs> jadi double kerjanya iya double kerjanya jadi kayak Aduh, itu bagian-bagian itu paling nyebelin banget deh pokoknya Terus, kita persingkat ketika kamu saat sidang itu Iya yeah. Nah, itu kan online juga Nah, bisa ceritain nggak mungkin ada cerita lucu atau kendala atau apa Iya yeah. Selama kamu itu Jadi, uh, apa? Kalau selama sidang, Alhamdulillah Kendalanya, nggak uh, ada sih Alhamdulillah nggak ada Sinyal pun mendukung gitu Tapi uh. waktu bimbingan, waktu bimbingannya itu Aduh, sinyalnya susah banget Seriusnya seri seri. Jadi kita harus pakai apa namanya provider yang benar-benar sinyalnya paling banyak gitu loh di daerah kampung halamanku jadi kayak kalau pakai telkomsel ya udah telkomsel aja gak usah ganti-ganti karena kalau ganti-ganti tuh udah nggak tahu sinyalnya apa udah satu dua gitu <laughs> doang gitu jadi pas sidang itu kan aku dapet jadwal eh, tanggal 11 Juni kemarin 11 Juni 2020 itu hari Kamis kan jam 10 jadi satu hari itu tiga orang yang sidang jadi teman aku dulu uh -huh. tuh jam 9 1 jam aja waktunya untung cuma satu jam tuh kan mm. terus temenku dulu jam 9 terus udah jam 10 nya aku kan aku masuk uh, udah dikasih link zoomnya tinggal join aja kan join terus yang aku rasain pertama sebelum sebelum sidang itu bener-bener panas dingin sehari sebelumnya itu panas dingin banget jadi kayak Gue kira gak grogi guys juga. Eh grogi banget Karena groginya tuh kayak takut gak, gak paham sama pertanyaannya Karena kan uh -huh. aku full English kan itu juga kan uh -huh. Mana udah lama gak kuliah kan jadi <laughs> bahasa Inggrisnya kan Jarang pakai bahasa Inggris gitu loh Jadi kayak aduh lupa mana Kebanyakan rebahan kan di rumah gitu Terus habis itu takut gak paham sama pertanyaan dosennya uh -huh. Takut hah? Huh? Uh -huh, gitu loh gitu, Terus takut uh -huh. terhambat takut, sinyal uh -huh, gitu Takut gak ya. bisa jawab juga kan Terus akhirnya pas udah masuk join link nih Join link kita Ngeliat muka penguji sama, apa namanya dosen pembimbing kan jadi host kan hmm. Lihat mereka tuh kayak ya udah kayak nggak ada grogi-groginya sama sekali Jadi kayak udah kayak bimbingan biasa aja gitu kan ketemu kayak itu kamu di mana posisinya Maksudnya di ruang tamu kan oh, di kamar di ruang kah, tamu, di tamu jadi di, di ruang tamu, tamu ya. terus meja duduk kesehatan gitu <laughs> aja Terus habis itu yang lucunya nih uh, apa namanya bapakku yeah. Bapakku tuh nemenin nemenin dari <laughs> awal Dari awal aku mau mulai sidang sampai berakhir itu tuh dia nemenin bener-bener melalui di samping aku in frame gitu apa gimana? enggak, enggak in frame oh, okay. enggak yeah. boleh padahal <laughs> anak saya harus dilulusin gitu udah, <laughs> udah jadi dia kayak duduk di samping gitu loh duduk oh, di yeah. samping aku tapi enggak kelihatan enggak in frame gitu terus udah gitu doa dong literally ya, dari awal aku Assalamualaikum presentasi itu sampai selesai tuh kayak oh semoga anakku lancar <laughs> tuh tapi berkat doa dia do doa Bapak jadi lancar Alhamdulillah ancar. guys makasih Bapak terus nilainya tuh udah keluar belum sekarang? nilainya belum sih nggak tahu ya final eh nilainya udah dikasih tahu. Udah dikasih tahu nilainya tapi kalau yang final IPK-nya belum nanti pas yudisium sih dikasih tahunya katanya. Hmm. Terus untuk persiapan. Nah, itu wisuda itu yang aku penasaran kamu udah belum kan Aduh, belum wisuda belum, kan. Belum, belum, belum, nah sudah. wisudanya itu nanti gimana maksudnya? Ketika online itu hmm. apakah nanti ada apa kayak pemindahan ijazah oh gitu kan kalau gitu terus inian kalung gitu ya, ya jadi, nah, itu gimana nanti ber Iya, <laughs> ya online lah, ya. online. Jadi eh, kalau yang buat periode, kan itu ada dibagi dalam satu tahun, itu mm -hmm. dibagi dalam beberapa periode. Jadi nanti yang periode Juni ini online, memang udah dikasih sk nya, kalau kalau apa namanya wisudanya itu online. Jadi nanti ada webnya, kita tinggal masuk aja ke webnya. Buat sistematisnya nggak tahu sih aku belum pernah lihat. Mm -hmm. Mungkin ya rektornya live gitu terus dipindah apa namanya dipanggilin namanya satu-satu mungkin kayak gitu ya aku juga nggak tahu tapi kalau aku aku ikut yang periode Agustus memang hmm. bukan yang periode Juni jadi nanti kalau misalnya Agustus ada periode apa namanya Wisuda secara langsung hmm. mungkin pun itu nggak ada orang tua deh kalau menurut aku ya karena hmm. kan Wisuda itu kan tempatnya orang kumpul Berimbul, banyak ya, kan pasti nggak boleh juga, juga kan ini ya mahasiswanya aja gitu. Oh kemarin kan waktu sidang kan ketika sidang teman-teman tuh nungguin, sih, selamat, <laughs> gitu, terusnya Kamu ada yang ngasih bunga, ada yang ngasih apa? Kamu ada yang ngasih nggak? <laughs> Enggak ada <laughs> Jadi, ya, jadi tuh sedih banget gitu loh, sedih banget kemarin itu kayak abis selesai sidang emang lega banget, lega banget kayak abis BAB gitu, yeah. lega <laughs> gitu. Nggak mikirin apa apa, tinggal revisi, revisi pun kayak ya udah, dikasih tahu gitu loh apa yang harus kita perbaikin gitu kan. Terus, uh, ya udah terus. Selesai sidang, selesai ada, eh foto foto, foto foto, ada foto foto sama orang tua aja, terus untungnya sama ibu tuh dibelin selempang, oh. selempang, selempang nama gitu loh, jadi kayak seenggaknya ada sempang namanya gitu loh, nggak yang kayak kosongan setengahnya ada itu gitu kan walaupun enggak ada yang ngasih kado ada foto lah ya e -e -e. gitu kado nya ada sih yang mungkin dipaketin gitu sama temen-temen, kayak gitu aja gitu. sedih sih kayak nggak berasa gitu gak loh, enggak berasa, kuliah kuliah berasa ya. kuliahnya ya, 4 tahun kuliah, terus pas sidang tuh kayak iya. kan biasanya tuh kan jadi kayak apa ya Euforia kita hmm, gitu bener banget. pergi puncak jadi, uh, pendidikan kita gitu hmm, jadi kan kayak kuliah tuh yang ditunggu-tunggu tuh wisudanya gitu loh sebenarnya yang orang tua orang tua pengen lihat tuh kan kayak pas kita pakai toga dipindahin itunya apa sih talinya gitu kan <laughs> itu kan udah seneng banget gitu kan ini iya. tuh gak ada gitu loh sebenernya tuh sebenernya, ya itu sebenernya cuman ini aja sih ya cuma sih simbolis, aja, simbolis, aja, simbolis gitu aja gitu sih sebenernya. cuman kan emang karena itu udah jadi kebiasaan hmm. kan kita juga kayak pengen gitu kan jadi kamu tuh sekarang menambah angka penanggu pengangguran di tengah covid ini <laughs> udah banyak orang yang di PHK mau lagi ya cepet-cepet ngapain coba <laughs> ya kan kamu kedepannya ini mau apa? mau kuliah lagi? lanjut S2 hmm. atau mungkin mau bisnis atau mau berkarir nyoba ng ngelamar kerja juga mungkin atau gimana? ya jadi, uh, jadi pas selama mau otw sidang nih aku udah kayak mulai apply-apply CV pengen berkarir dulu lah pokoknya udah mulai apply-apply CV ke perusahaan-perusahaan kayak gitu jadi Ya, aku pengennya habis lulus ini pengen berkarya dulu. Ya. Hah, cari Belajar, pengalaman dulu. Cari pengalaman, ya. cari pengalaman sih banyak banyaknya Kalau buat lanjut studi sih kayaknya belum dulu deh. Masih pusing banget, masih pusing <laughs> banget sama yang satu, masih pusing banget. Kamu udah play berarti ya? ya. Ada yang udah dipanggil, Bung? Ada beberapa sih yang udah mulai. Gila, guys. <laughs> keren udah. berarti, berarti udah. keren dia ya? maksudnya kan banyak nih orang yang lagi di PHK gitu ya iya. kita sebenarnya sangat prihatin tapi ini anak baru belum lulus, belum sudah udah sudah, ambis, sudah, ambis sudah. banget ya, ambis <tuk> banget udah mau cari kerja gitu ya iya udah langsung <tuk> mau nyari kerja ga? iya soalnya, apa ya kelamaan di rumah, rebahan aja tuh kayak pusing, aduh gak menghasilkan duit ini ngapain <tuk> gitu kan jadi kayak, jadi sengaja cari-cari loker gitu kan, ada udah play play play Ya, oh, ada ada, ya, ada yang di interview doain ya guys, semoga aku lolos Iya ya, masih muda ya, juga. cari pengalaman yang banyak kalau kamu nanti mau berbisnis atau mau apa ya jadi kamu bisa punya pengalaman dari nah. kerja di tempat itu, terus memperluas lingkungan juga, sosial link juga, juga. gitu entah dari segi apapun, begitu guys oke, okay, thank you ngobrol-ngobrolnya untuk misal Sabian Misa. <laughs> buat Safira Fedianti ya ini ponakan aku, insya Allah single mm -mm sama tapi ya, kan iya iya <laughs> <laughs> ya, pengen nikah juga ntar lah tapi Setelah baru lulus cari ya, dulu, ya kan gue malah nikah belum lulus nggak <laughs> papa kan dodonya deket dan ya, dari udah depan cekir. mata tinggal nikah <laughs> <laughs> gitu kan <laughs> gitu ya oke makasih bincang bincangnya buat Safira mungkin bermanfaatnya sharingnya mungkin bisa jadi apa ya bahan wawasan kalian juga atau ini sih sebenarnya lebih kayak kita berbagi pengalaman aja ya, ya pengalaman, gitu pengalaman ya. mungkin sedang menuju ke sana atau mau wisuda jadi kan kita bisa cerita-cerita aja karena untuk kita yang tidak mengalami itu kan itu menjadi suatu wawasan baru gitu pengalaman ya, baru benar. pengalamannya biar dirasakan orang tapi kita kan ikut merasakan dengan mendengarkan cerita dari yang sudah merasakan gitu guys oke sampai jumpa nanti di vlog aku entah nanti kita ngebahas apa atau bikin sesuatu lagi jangan lupa untuk like, comment apa yang nanti mungkin bakalan aku bahas di video berikutnya dan yang paling penting adalah subscribe guys Subscribe aku, supaya aku semangat untuk membuat video terus Apalagi nih? Ya follow Udah. instagram aku boleh follow instagram <laughs> Iya Safira VRD underscore ya. Iya aku Hana <laughs> Resila ya guys gitu Karena followers kita uh, sedikit sekali ya guys iya. <laughs> <laughs> Kalau banyak kan kita bisa Sharing-sharing lebih. lebih banyak lagi kan kalau Iya, kalo iya, iya. Kamu semereng lagi. gitu <laughs> Oke <Okay>, guys <laughs> Bye bye Bye